Assalamualaikum wabarakatuh uh, Selamat berjumpa dengan channel Urang Garut uh, Kidul Pada kesempatan kali ini uh, Saya sedang berada Di kampung Najahan ya Untuk mengikuti acara uh, Pawai Obor Dimana pada kesempatan kali ini Warga di sini antusias untuk uh, Mengikuti Pawai Obor Memperingati atau memeriahkan uh, Tahun baru Hijriah 1944 Hijriah. MBC 뉴스 김성현입니다. Wow. Uh -huh. Saya kasih Uh, sahabat inilah keseruan perjalanan menuju jalan raya dari kampung Najahan uh, Keseruannya kita ikuti sampai finish Sambil ini sholawat solawat dan doa-doa uh, Untuk menyambut uh, tahun baru hijriah 1944 itu kita bertemu dengan tetangga kampung, sama-sama memeriahkan eh, tahun baru Hijriah 1944 sembilan ah. ratus Oh, matu. dong Hope, hope. Uh, kita berjalan kurang lebih 3 kilo tapi anak-anak sandri alhamdulillah masih kuat untuk uh, pawai over Yang <tuk tangan> oh, eh. <tuk tangan> perjalanan kurang lebih 5 kilo. Uh, yang dilalui santri-santri Al awanah Najahan Saya menjadi, menjadi tapi alhamdulillah santri dan uh, warga masih semangat untuk mengikuti uh, pawai obor memeriahkan tahun baru Islam 1944 Hijriah Uh, sahabat, kita bertemu juga dengan warga tetangga, warga masih warga desa Kedongdong, sama-sama memeriahkan. Uh, Pawai obor memeriahkan tahun baru hijriah 1944 ini rombongan hati-hati. Ini rombongan dari Pesantren hai, hai, hai, Ha dia kepali dia, kepali dia. Kegiatan pawai Obor Udah sampai ke titik awal Menuju pulang Mudah-mudahan uh, Keseruan ini bisa terulang di tahun berikutnya Sampai berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beres-beres uh -oh. Aduh Kamu mau go?